Oke okay, teman-teman sekarang kita mencoba cari lubang di lubang atas Berhubung airnya naik kita cari di atas dulu nah, kali ini saya menggunakan umpan keong nih Aku Pakai umpan keong Oke okay, kita cari Oke teman-teman, tadi -teman. di sana susah tempatnya dalam. Sekarang saya try di sini lagi menemukan lubang. Lubangnya bagus benar. Ini teman-teman, kelihatan kan? Ini lubangnya. Wush, mantap lubangnya. Mudah-mudahan ada banguninya. ini lubangnya teman-teman tetap masih menggunakan cacing kita coba biasanya lubang atas ini belutnya Mantap, teman-teman! Besar biasanya. Oke, kita jajal, -jajal terus. Masuk ke dalam, mudah-mudahan ada. Us, lihat teman. Langsung nyambar, woy. Mantap, terus. Tuh, lihat, teman-teman. Us, tarikannya. Us. Mantap. Pelan, pelan tarik tus tarik lagi oke kita tarik satu Tiga ah. teman, teman Tarikannya Mantap Us. Langsung ke dalam Mantap Us. Kita lihat Seberapa belutnya ini kayak langsung kita tarik terus pelan-pelan perlawanannya lumayan mudah-mudahan babon tarik nggak mau keluar teman-teman sampai bergerak tangan saya ya teman-teman sampai bergetar kita tarik pelan-pelan yes. terus naik lubangnya kecil teman-teman tapi kita lihat penghuninya seberapa besar ada Kang Toh, ada ya yes. ampun Enggak jalan teman-teman kita tarik lagi talinya sampai mau habis teman-teman seberapa berat kau menarik akan kutarik. Push. Ada, ada, ada Ada Kang Lo. Tarik pelan-pelan Mantap Terus Tarik terus Set Terus Sampai kelihatan Waduh sampai gemetaran tangan sudah usus us wowu nggak tahan teman-teman tarik lagi ah lihat Hup. seberapa besar kau akan kutarik ah. lumayan lumayan blood kuning belut kuning teman-teman, nah, us disangkut kesangkut, us teman-teman, us mantap, akhirnya naik juga. Hii. Lihat lubangnya segitu kecil Belutnya lumayan juga Hampir dewasa Ah itu lihat kang Anto Tuh Kita tarik lagi tambangnya Aduh Mantap nih Di spot sungai ini Ternyata belutnya banyak teman-teman Tadi tinggi kan airnya Sekarang sudah surut belutnya sudah kelihatan lubangnya oke okay, kita lanjut terus kita cari lubang yang baru mudah-mudahan ada lagi penghuninya mantap oke okay, ikuti terus video berikutnya mantap teman-teman Spotnya lihat di sungai seperti ini, belutnya super besar semua. Nah, di situ ada kanganto. Uh, kekelihatan kelihatan, cuma kelihatan bajunya. Sekarang airnya sudah menurun. Jadi lubang atasnya sudah kelihatan. Oke, kita cari lubang lagi ikuti terus video selanjutnya mudah-mudahan kita dapat yang besar